di saya akan memberikan tutorial cara unsubscribe dengan cepat caranya ada di video berikut tunggu tunggu nah di sini saya akan memberikan tutorial unsubscribe dengan cepat kalian ke subscription yang paling bawah itu yang saya tandain tanda merah dan sini kalian pencet ke semua lalu kalian kepencet semua, ini adalah yang saya subscribe lumayan banyak nah, abis itu kalian kelola tuh yang paling atas pencet tuh yang pencetnya gini gitu aja tarik ke samping geser ke samping maksudnya gitu kalian geser aja tuh ke samping terus kita tunggu ya kan, kita geser-geserin setelah itu kalian pencet tuh, subscribe, pencet aja kalau kalian pengen subscribe lagi kalian pencet tuh subscribe kayak gini misalnya nih nah nah pencet pencet pencet lagi subscribe gitu kalau udah pencet subscribe kalian pencet tuh selesai kalau udah ya kalau udah kalian pencet selesai terus kembali refresh kalau udah refresh udah dah kalian di situ selesai yang saya subscribe tadi itu udah gak ada tuh nah di sini sampai sini aja jangan lupa di subscribe ya guys supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dan jangan lupa nyalakan lonceng like dan share share ke teman-teman kalian pokoknya oke okay, dah mantap terima kasih buat lo semua di sini gue cuma nambahin durasi aja gitu ya biar jam tayang gua 4000 tayang gitu sini gue juga pengen ngomong ngomong tutorial cara membuat tidak jeduk gimana cara membuat fetchcam hewan gimana nanti pasti bakalan saya kasih tutorialnya pokoknya jangan lupa di like, subscribe, dan loncengnya ya supaya channel ini berkembang dan tidak dan tidak apa ya. aduh nggak tahu nggak, ah, pokoknya gue nangis ngeliat ini guys. Oke udah dah ah, pokoknya subscribe ya, subscribe, subscribe, subscribe dan share ke teman-teman kalian jangan sampai lupa. Pokoknya itu aja lah inti note-nya. Oke okay, oke okay, bosku mantap. Pokoknya ini gue cuma nambahin durasi supaya jam tayangan gua bisa apa ya bisa 4.000 jam tayang gitu saya makanya tambahin itu saya tambahin video-video begini biar lumayan apa ya lumayan nambah gitu jam tayangan gua udah lah capek gua nih ngomong terus pokoknya jangan jangan sampai lupa subscribe like and share share ya share share share, share subscribe dan oke okay? kalau kalian subscribe channel ini berkembang channel ini dan tidak ada masalah tidak hilang akun ini pasti bakalan saya janji saya janji tidak akan lupain kalian teman-teman pokoknya intinya subscribe nonton sampai habis biar ceritanya kelar gitu ya kan sampai habis selesai di sini gue cuma nambah-nambahin durasi durasi dah gitu doang sih yang belum subscribe gue lihat ini hmm. dah gue segitu doang sih cukup sampai 6 menit aja nggak menit di sini gue juga apa ya bingung mau ngomong apa ya mau bikin konten apa konten kreator ini namanya content creator, bukan youtuber ya jadi buat kalian tuh apa ya si eh, apa ya, ah udah aja lah kawan intinya mah nonton durasi ini sampai habis, sampai kelar udahlah lah, pokoknya itu aja dah, thank you buat tu, semua ini nih gua, face pakai pake hewan aja ya nggak mau face pakai pake muka Muka gua burik ini masalahnya nih. Oke, oke. Di sini gua cuma nambah durasi doang sih. lumayan dikit sih enggak lama, cuma sampai 6 naik, naik doang. Ya gitulah, cuma nambah-nambahin jam tayang. Kalau dilihat jam tayang memenuhi syarat, pasti saya pasti mendapatkan gaji dari YouTube. Makanya yang belum nonton sampai habis, tonton sampai habis. Supaya saya akan ngadain giveaway, giveaway. Oke, okay? oke. Okay. gue di sini cuma mau ya yeah, mau kalian nonton sampai habis. Hmm, tidak bisa skip-skip, oke. Okay? Thank you. A few moments later. gua lo cowok-cowok yang udah nyakitin gue waktu SMP. Pucat dari gue. FUCK! Pucat. Salah satunya Viopan kan nyakitin. Apalagi khususnya buat si Riz gitu. Anak gang sebelah. Pucat KERKI pucat. Macan. Uh. boy. hei asu xô, hạt asu anjing ta,